Rumah masuk ijazah dan gelar tak dipidana. Nah, wah, nah coba saya berikan dulu bacaannya. Rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja sebelumnya, Cipta Kerja, Lapangan Kerja atau Cilaka tak hanya berpotensi merugikan kaum buruh dan mengabaikan sektor lingkungan hidup. RUU dengan konsep omnibus law ini juga mengatur soal pendidikan soal berpotensi melanggengkan praktek pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar. Hal itu dimungkinkan karena dalam draft omnibus law RUU cilaka terdapat tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau PDF yang akan dihapus ketiga pasal itu antara lain 67, 68 dan 69. Pasal 67 yang dihapus, ya ini pasal 67 yang dihapus terdiri dari 4 ayat yaitu 1. perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah sertifikat kompetensi gelar akademik, profesi dan atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Rupiah. Kemudian di ayat 2, penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan pasal 21 ayat 5 dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah Ayat 3, penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar pasal 23 ayat 1 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah Ayat 4 Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah itu artinya ancaman pidana kepada orang, organisasi dan penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah dan sertifikat palsu hilang. Ancaman penggunaan gelar akademik tanpa izin juga hilang. Lembaga pendidikan yang melakukan tindak penipuan dan pidana juga hilang ancaman pidananya. Sedangkan pasal 68 yang dihapus terdiri dari 4 ayat yaitu 1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara. Paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dari ayat 3, setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara, paling lama 2 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 4, setiap orang yang memperoleh dan atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 1 dan atau ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Konse konsekuensi dari penghapusan pasal tersebut adalah orang yang memalsukan dan membantu pemalsuan ijazah, sertifikat, gelar akademik, dan lainnya tidak diancam pidana lagi. Sementara pasal 69 yang juga dihapus terdiri dari dua ayat yaitu Satu setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah Ayat 2 setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 Yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun Dan atau pidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah Penghapusan tersebut artinya lagi-lagi orang yang menggunakan ijazah sertifikat gelar akademik palsu tidak dipidana lagi. Eh. Dosa intelektual. Eh, kering Ada juga di, eh, intelektual ini ya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, mengkritik sekeras penghapusan pasal-pasal dan undang-undang sisdiknas oleh RUU Cilaka. Ia menilai RUU Sapu Jagat itu seperti dibajak oleh pihak-pihak tertentu di ranah pendidikan. Ini aturan ngawur. Omnibus law RUU Cilaka telah dibajak oleh penjahat-penjahat pendidikan kata Ubaid saat dihubungi reporter Tirta Rabu 19 Februari 2020. Menurut Ubaid, RUU Cilaka sangat berbahaya di ranah pendidikan karena akan membuka celah untuk melanggengkan praktek-praktek pemalsuan ijazah. Sebab, kata Ubaid, mau bagaimanapun orang-orang yang melakukan praktek pemalsuan ijazah, sertifikat, dan gelar, yang telah banyak terjadi selama ini memang harus dipidana Karena ini kesalahan besar terkait dengan dosa intelektual Aturan ini wajib ditinjau ulang karena ada kesalahan-kesalahan fatal semacam itu Jika tidak maka menginspirasi orang untuk melakukan curang kata dia Kritik senada dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriwan Salim Ia mengatakan pengapusan pasal-pasal tersebut menjadi presiden buruk Ia menandakan kemunduran di dunia pendidikan. Ini justru kemunduran dalam dunia pendidikan. Sepemahaman saya adanya ancaman pidana terhadap tindakan pemalsuan ijazah Mendirikan kampus awal dan seterusnya Itu spesifik kejahatan pendidikan yang diatur Undang-Undang Sisdiknas Dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Yang merupakan leg spesialis Kata Satriwan saat dihubungi reporter Tirto Kamis 20 Februari 2020 ah. Namun demikian Ainul telah menjelaskan peraturan yang mana Ya kalau pidana itu kan sudah ada diatur di peraturan-peraturan perundang-undangan -peraturan per lain terkait tindak pidana Jadi nggak usah diatur lagi, kalau sudah ada itu kan termasuk pemalsuan apa saja Pemalsuan masuk pidana, iya jadi nggak usah masuk lagi ke peraturan pendidikan kata dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim tak berkomentar apa-apa saat ditanya reporter Tirta usai rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendik Nisa malah lebih parah. Ia mengaku tak tahu kalau ada pasal-pasal Undang-Undang Sismiknas 2003 yang dihapus di RUU Cilaka. Maaf, saya belum tahu. Kata dia lewat pesan WhatsApp, Rabu 19 Februari 2020 malam. Hmm. Ini semakin polemik, kawan. Adanya penghapusannya, Rucilaka. Apakah ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi? Dan semak, sekarang semakin polemik. Akhirnya ini pro-kontra pemikiran masyarakat. Ijazah Pak Jokowi ini palsu apa asli? Ini sekarang terus menjadi bola liar. Nah semoga ini ada jawabannya dari oh, pihak Pak Jokowi ya terkait ijazahnya karena masih polemik kawan. Nah ini saja kita tunggu ke depan seperti apa klarifikasinya. Baik yang videonya, kawan.